Sikap. Lagi, kan? Oke, teman -teman. Kita dapat lubang baru lagi. Nih. Kita coba. sikap, bus babon lagi kayaknya ini baru dimasukin asam ber teman-teman keluar mau gede lumayan mantep tarikannya Tuh. Uh. kita siram air dulu biar kelihatan oke okay, tarik pelan-pelan lumayan lah udah mau dewasa juga tuh uh. Tumbuh juga, teman-teman. Kuning loh ini. Woi, gaduh juga. Mantap nih. Uh. Hmm. Seru, Dewasa, temen -temen, tuh. ini, Seru, oi. Dewasa, teman-teman, tuh. Oh, babon. Lumayan, mantap, woi, tuh. Uh. Amuk. Uh, mantep, tuh uh. semua panjang-panjang berdua -panjang kan, teman, kita cuci dulu. Uh, mantap Tadi Sekarang sudah mulai mau makan dulu gitu kan, teman. Uh. Mantap, oi. Panjang angot euy. Oh, jauh anjir, ayo ke kadinya. Di di tuh. Orang kadinya terus nyamperkeun. Ripuh anjir. Tuh. mantep mohon eh. Babon ini. Eh. Ukuran panjang, oi. Lumayan. Tuh. mantep, ui. tuh, oh, oh cap ribu serangan, oh, teranaun, perjuangan didinya cicing, aneh, nggak mau ah, capek, di sini aja ngopinya, enggak, tuh, mantep, eh, uh, kehead air, tuh, Gimana, kan? itu mah bukan bukan mancing mau videonya doang kayak Arab itu tuh. tahu Arab kan di channelnya itu bandar pising itu Aduh korban Ramadana on obok-obok itu eh kadinya dekade hah Ya. mantep tuh yang terrekam, kasian saya, itu mau video tuh saya kasih aja biar saya yang tenggelam nggak apa apa ya. tuh oke teman-teman kita lanjut lagi nanti cari lubang baru Hah? Kenapa kenapa? Hah? Dibu, ya, jelas pemirsa. Soalnya gitu jelas, kan? di banget. Bo, nah, biar pemirsa Hi. juga masih hidup oh. kan? Terus nah. kalau tukang, nanti, tuh. Ya, kamer kamera menu cicing. Eh. Oke, uh mantap eh. ulah tak itu tahu? Mantap pisan bisaan eh. Doanya nah. kang Anto ini. Pinter, oh, uh -huh. teman -teman. Oke, gimana tarikannya kang? Tadi masalah saya kan nah, nggak ya, nah. nggak lihat dengan jelas. Pokoknya seru kalau mau mancing belut mah. Tarikannya luar uh -huh. biasa. Iya, tapi Kang hari ini jadi kameramen. Soalnya pancingnya rusak punya Kang Hah? Ini udah. Itu. tuh terlepas iya. Mantap Tarikannya mantap hangat. pokoknya ya. Hari, hari ini, ini kita babon-babon ya. Semua, teman -teman. Super semua tadi kang anto juga dapat beberapa yang babon banget tuh tapi kameranya ada masalah jadi nggak tersimpan tadi nggak sempat ngambil momen nggak sempat ngambil katanya uh -uh. katanya nggak cepat ngambil nggak dapat jadinya itu mah ya kan karena tapi kan ada buktilah, ada tuhan yang maha kuasa yang lebih tahu siapa yang dapat siapa yang enggaknya uh -uh. <laughs> oke kang kita rehat dulu ya kang dari tadi belum rehat kang rehat dulu aja ya ah huh? Udah lah, boleh. Nih, ah, genep. Nih, uh -uh. Oke lah, okay. salam buat semuanya yang hobi mancing belut. Nah, ikuti keseruannya di spot ini, di spot sungai. Mudah-mudahan ada belut babonnya yang lebih besar dari ini. Oke, mantap. Salam buat hobi. Gia kemana? Gia begitu okay. ukurannya Eh, uh. oleh tahan aja eh, taman pulutnya.